Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wala sahabat Lesti be Lovers, Belovers, dan Leslar love Lovers Dimanapun kalian berada, selamat sore Selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube DivaTV Yang akan terus memberikan info-info menarik Terbaru kabar baik dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Namun sebelumnya para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya. ya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 Baiklah, para sahabat, untuk menemani santai sore kalian saat ini, Bang Iwina akan menyuguhkan info-info info menarik dan spesial dari idola kesayangan di kabar pertama kita, Awali, dengan tentunya postingan terbaru Papa Bilar yang bertemu dengan Kak Aldria Fiadi. Wow, ini kejutan juga untuk warga Konoha, Project apapun yang dikerjakan. Apapun itu mudah-mudahan lancar untuk Papa Bi, sukses pokoknya untuk idola kesayangan kita. Sore-sore gini dikasih langsung senyum manis oleh Papa Bi. Masya Allah, berkabar untuk Leslar. Semoga selalu diperlancar segala urusan. Begitu banyak persahabat doa baik dan tentunya support dan dukungan yang diberikan oleh para fans. Diantaranya persahabat dari akun di disitu mengatakan Ini gitarisnya Samson dulu apapun projeknya semoga sukses amin Wow ternyata persahabat ya ini adalah gitarisnya Samson dulu nih Apapun projeknya semoga sukses amin Masya Allah kita bangga dengan idola kesayangan dengan siapapun itu Tentunya selalu humble dan mudah-mudahan persahabat ya berkah barokah untuk Leslar Entertainment kemudian juga bersahabat ada tanggapan dari akun Friyan Mugroho 121398 Bismillah apapun projectnya semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan Amin Masya begitu banyak doa dan support dan serta dukungan yang diberikan dari orang baik yang terus mencintai dan mendukung men-support Leslar Family Berikutnya, persahabat, ada momen spesial juga di vlognya Leslar Entertainment, ini sih wajib trending banget ya untuk warga Konoha, kita dukung penuh untuk karya Leslar, karena ini yang diinginkan oleh anti-angkel semuanya, abang L, bunda, papa, ini ya tentunya quality time belanja bulanan, ini Masya Allah, dan di momen ini pun persahabat ya, Papa Bilar modus banget nih, padahal kan Papa B yang pengen banget cium Bunda Lesti itu, aduh Masya Allah, persahabat ya. Emang selalu ada aja keromantisan, kekiutan yang diperlihatkan oleh Lesti dan Bilar. Hingga komentar pun begitu banyak persahabat diberikan, diantaranya dari sendal putih Bilar, Bilang aja mau cium-cium istrinya, hayo kalian kalau belanja sama suami gini juga sih, katanya tuh bersahabat. Wow, ada juga tanggapan dari akun Instagram, Lina linareskernauval16 mengatakan gemoy, tapi salvoku malah ke bapak si Dari dulu dia selalu excited kalau sehati satu frekuensi sama bininya. Ngomongnya samaan aja bisa buat dia bahagia Pada inget kan yang dia di Thailand cerita kalau dia lagi nyanyi dalam hati Terus ternyata bininya tiba-tiba menyanyi -tiba lagu yang sama dengan yang dia nyanyi dalam hati Dia ceritainnya ke-excited banget kalau sehati sama bininya Sayang banget ya Pak Bini rukun-rukun bahagia selalu ya keluarga kecil kalian Amin, doakan yang terbaiknya untuk Nasar Family Mudah-mudahan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Berikutnya juga persahabat, kita mampir di postingan Bunda Lesti 3 jam yang lalu persahabat ya siang tadi Bunda Lesti memposting video iklan Ini iklannya barang suami tercinta Waktu Bunda Lesti program hamil, persahabat ya Masya Allah momen kiut pun selalu disuguhkan aduh paling bisa banget ya bikin warga Konoha tentunya selalu baper dan bahagia namun begitu banyak juga persahabat yang mendoakan Bunda Lesti persahabat ya, cepat hamil lagi dan punya tentunya anak perempuan ya persahabat ya menjadi adiknya Abang El kita lihat persahabat beberapa tanggapan komentar diantar antaranya di Lesti Story Bismillah adiknya LOTW Amin katanya tuh Wah mudah-mudahan saja persahabat ya Bismillah mudah-mudahan Ada rezekinya juga nih Tentunya Abang L punya adik kembali Kemudian juga persahabat kita lihat Ada tanggapan dari Lesler Kendari kesan satu Masya Allah Abang sabar ya semoga bentar lagi Ada teman main katanya tuh Semuanya menginginkan Abang L punya adik nih persahabat ya, Doakan saja Bismillah Semoga anda kabar baik yang kita dapatkan dari Leslar Family. Berikutnya kita lihat juga pesahabet. Palsingan Gus Didik ya kemarin yang mengunggah kembali foto bareng Lesti Kejora. Ada kalimat di suatu sore katanya pesahabet ya. Ini kembali tentunya membuat kita yakin bahwa Lesti bakal ada program kembali di Indonesia. Bismillah saja. Kita doakan yang terbaik untuk Lesti mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dilancarkan kemudian juga kita mampir di postingannya Kariski makeup satu jam yang lalu mengunggah foto Lesti ini ketika foto shoot Rizabety Masjumah memang terlihat sangat cantik dan sangat benar-benar menawan sekali Bunda L Masya Allah, mudah-mudahan kembali meluncurkan single terbaru, karya terbaru, dan pastinya dukungan semakin banyak dari orang-orang yang tulus mensupport karya Lesti. Kita lihat juga di storynya nya Kak Rizky Makeup Persahabat. Baru saja Kak Rizky Makeup mengunggah suasana uh, di kamar Persahabat ini pernah di-up juga oleh Kak Rizky Makeup ada sebuah kalimat dulu yang diposting juga berterima kasih kepada Lesti Wow Apakah tentunya akan ada kejutan lagi ya untuk warga Konoha bismillah saja pra berikutnya kita lihat juga untuk outfitnya al-fatih alfatih persabat yang memakai outfit yang bukan kaleng kaleng Dimulai dari baju yang dipakai oleh Abang El, ini mencapai tiga ratus rupiah, dan untuk rompinya Abang Fatih mencapai satu ratus rupiah. Dan untuk sepatu yang dipakai oleh Abang El, ini mencapai empat ratus lima rupiah, masya Allah. Harga yang sangat fantastis Berkah barokah pokoknya untuk Leslar Mudah-mudahan rezekinya bisa nular Ke kita semuanya, amin Berikutnya juga sahabat ada kabar baik Yang kita dapatkan, Alhamdulillah Mengenai lagu insan biasa Ini sudah tembus 19 juta viewers Congratulations ya untuk Bunda El, lagu insan biasanya tembus 19 juta viewers. Alhamdulillah selalu bersyukur dengan pencapaian yang sangat amat luar biasa ini. Doakan Bunda Lesti meluncurkan single terbaru lagi dan memberikan karya-karya terbaiknya. Kita masih menunggu kabar terbaru hingga julukan vitamin lainnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Liva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslar. Tentunya, ini dulu informasi di sore ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Menucakkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.